Langsung aja ke grup gue, gue linknya gue taruh di kolom komentar bosku ya Dan bagi kalian yang mau langsung main aja Nggak suka ikut di grup-grup gitu ya bosku ya Atau grup kalian udah kebanyakan Jadi langsung aja kalian daftar aja Gue main di website yang sangat gacor ini ya Setiap harinya gue selalu JP terus Kalian bisa lihat sendiri ya bosku oke kita langsung by spin aja kenapa karena gua tahu ini RTP nya udah valid ya bosku ya RTP tinggi nice banget langsung bomnya kali 15 sama kali 8 ya RTP lagi tinggi dan pecah di luarnya terus menerus ya bosku itu udah uh, uh mantap sekali itu sudah kode alam yang terbaik lah ya bosku ya itu kode yang sangat valid ya bosku ya. kalau RTP nya tinggi dan pecahnya banyak di luar itu sudah pertanda yang sangat sangat palet ya bosku ya. Bagaimana mau lihat RTV-nya bang? Lihat RTV-nya RTV ada juga linknya di kolom komentar air eh, kolom komentar di tentang channel gue bosku ya caranya klik dulu channel gue ya Iya yang nama nama channelnya atau foto channelnya lu klik aja dan lu langsung ke bagian atas kanan ya di situ ada uh, tentang channel ya ada tentang ada tentang di sampingnya channel ya di samping channel dan samping pertama kan beranda video playlist komunitas channel baru tentang ya bosku ya di pojok kanan ya oke bosku mantap sekali uh mantap sekali birunya josh Marco Swiss pisangnya pecah juga bosku uh baunya sayangnya cuman kali itu ya bosku ya. hmm tapi lumayan lah sensasional bosku ya kali ini gua mau ada di 164.000 ya bosku ya lumayan gede lah ya tapi itu sisa juga ya bosku, sisa dari WD yang kemarin gue yang segitu, ini aja 150 tapi uh, supaya genap kemarin gue WD 400 ribu jadi masih sisa 160 ya bosku ya, nggak apa-apa mantap sekali, just marco, just marco top semoga kali ini kita dapat yang lumayan lagi ya bosku ya bisa dapat dua kali lipat dari itu aja udah cukup sih 3300 an ya kalau nggak dapat juga ya kita nggak boleh, nyerah ya bosku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 dan gue ingetin lagi bagi kalian yang belum pernah be baru mau coba-coba ya baru mau coba-coba di dunia slot ini gue har harapin kalian denger uh, ini apa ya attention ya warning dari gue ya jangan mendingin kalian gak usah coba ya bagi kalian yang belum pernah ya bosku tapi balik, bagi kalian yang merasa percaya diri dan yakin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 Bener-bener mantap, Jos Marco, Jos lah pokoknya. Oke, okay, mantap sekali. Oke, okay, Jos Marco, Jos mantap sekali, Bosku. Udah kayaknya nih, dapat 240, lulu, tambah 92 ribu Oke, okay, dapat 300 ya, Bosku, 300 lebih, seperti target gue ya. Jadi, kalau targetnya sudah terpenuhi, langsung aja kita buru-buru cabut dari si kakek. Eh, kakek tuh, keseringan main kakek, jadi lupa ya, Bosku. Sweet Bonanza ini supaya enggak disedot lagi sama sweet Bonanza ini ya. Oke, sepertinya udah cukup banget ih ditambahin lagi, yuk